bismillah alhamdulillah wa rahmatullahi wabarakatuh, ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa rahmatullahi anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma wa wa sallim ala wa muhammadin wa alihi wabarakatuh, wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Amma ba'du fa ya ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah alaikum bitaqwallah kitaatihi wa tinthi awamirihi wa tinabi an jami'i nawi sunnah rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alamu annallaha ma'al muttaqin wa alamu faqat fazal muttaqin qala ta allah ta'ala a'udzu billahi syaitanir rajin bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi'atihi lailam minal masjidal haram Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqasallati allafi barakna hawlah linuriya'u min ayatina innahu huwa sami'ul basir Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin rahimahkullah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam hari ini kita insya Allah masih mendapatkan nikmat rahmat dan karunia dari Allah sehingga kita diberi kelonggaran dan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita menuju Baitullah min buyutilah untuk mencari mengharapkan keridoan Allah dan untuk mencari pengertian-pengertian dalam urusan agama kita dengan kolabul ilmi sebagaimana yang sudah menjadi program kegiatan kita setiap setiap tiap selasa mantun maghrib kita pelajari ilmu-ilmu Islam dengan sumber ajarannya Sumber pokok ajarannya. Jadi kalau kita ingin mengenal Islam itu harus mengenal melalui sumber pokok ajarannya, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amro ini kita Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita aku tinggalkan dua perkara kepada kalian dengan dua perkara itu kalian tidak akan tersesat tergelincir abadan selama lamanya selama selagi berpegang teguh dengan dua perkara itu yaitu Al Quran dan Sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi berupa Al Quran dan Sunnah. Itu harus dimengerti oleh kita kaum muslimin. Rasulullah SAW tugasnya menyampaikan Al-Quran. Dari awal beliau mendapatkan wahyu, diperintah oleh Allah untuk menyampaikan risalah Al-Quran, sampai beliau itu meninggal dunia. Beliau itu tugasnya membacakan Al-Quran. Beliau itu tugasnya menyampaikan Al-Qur'an. Walabi ba'asafil ummi, fil dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah orang yang ummi. Siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yatlu alaihim ayatihi. Beliau itu membacakan kepada manusia membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, wayuzakihim dan mensucikan mereka dengan mengikuti Al-Qur'an, dengan menerapkan Al-Qur'an, dengan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, wayu al hikmah dan Rasulullah mengajarkan kepada mereka itu Al-Qur'an dan hikmah hikmah itu adalah al nafik ilmu yang bermanfaat dan yang dimaksud dengan hikmah dalam ayat itu adalah as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wassalam. jadi Rasulullah itu mulai dari awal Sampai beliau itu meninggal dunia, beliau itu mengajarkan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Sehingga menjadi kewajiban kita kaum muslimin untuk mengerti Al-Quran dan hadis, mengerti, mengenal ajaran Islam. Maka kita punya kewajiban untuk belajar Al-Quran dan hadis. Sebab bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah, Kalau kita ini tidak mengerti Islam dengan sumbernya Nanti di akhirat kita ini akan menyesal Dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran Bagaimana orang yang waktu hidupnya di dunia itu tidak mengenal Islam tidak memahami Islam dengan sumbernya, tidak mengerti Al-Quran, tidak merenungkan, mempelajari, memahami Al-Quran. Mereka menyesal di akhirat sampai mereka mengatakan, "Kalaulah kami waktu di dunia dulu itu mau mengerti." mau memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW makun Nabi Asabi Syair niscaya kami tidak akan masuk neraka Syair maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau kita menempuh perjalanan mendatangi satu tempat dalam rangka untuk tolabul ilmu tolabul ilmi itu adalah salah satu jalan kemudahan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, surga. selamat dari neraka man salaka bihi ilman shahalallahu lahu torikon ilal jannah. jadi barang siapa yang menempuh satu perjalanan yaitu yalkamisu bihi ilman tahu yalkamisu bihi ilman dia mencari ilmu jadi mendatangi satu tempat mendatangi masjid mendatangi majelis-majelis ilmu tujuannya adalah tolabul ilmi mencari ilmu islam Sahalallahu lahu torikon ilal jannah maka allah pasti memberi kemudahan kepadanya memberi kemudahan jalan untuk selamat dari neraka Jana, masuk ke dalam surga oleh karena itu, bapak ibu kaum muslimin rahimahullah kita harus berupaya kita harus belajar mempelajari sumber pokok ajaran islam dan pemersatu umat islam sumber pokok ajaran islam ini adalah pemersatu umat islam seluruh dunia dimanapun berada Tempatnya kaum muslimin. Sumber pokok ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kalau terjadi persoalan, kalau terjadi masalah, kalau terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, pemikiran ataupun madhab berbeda cara berpikirnya, berbeda pendapatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar mengembalikan urusan tersebut, perkara tersebut kembali kepada sumber pokok ajaran Islam. فَارُدُّهُ إِلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي سَيْئِنْ فَارُدُّهُ إِلَا jadi kalau terjadi tanazzuh perbedaan pendapat, pertengkaran, pertikaian, parut duhu Allah, kembalikanlah perkara itu kepada Allah, maksudnya kepada Al-Quran, dan kembalikan perkara itu kepada Rasulnya, yaitu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Wasallam lalikahhoid, itu adalah kebaikan jadi perkara yang lebih baik itu adalah kembali kepada sumber pokok ajaran Islam sehingga kita ayuhannas, kaum muslimin rahimahkullah, kita berkewajiban untuk mengetahui Al-Quran kita perlu untuk mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tujuannya apa? tujuannya supaya kita mengerti hakikat dinul Islam Kemudian kita bisa mengamalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi dengan sebenar-benar dan sesungguh-sungguhnya itu ya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum Muslimin Rahimakumullah. Kemudian pada malam hari ini, pada hari-hari ini kita berada di bulan Rajab. kita diajari oleh Nabi SAW doa Allahumma lana fi Rojabah wa sahbana wa balikna Ramadhonah Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab ini Ya Allah barokailah kami Berikan barokah kepada kami berada di bulan Rojab ini, kemudian berada di bulan syaban yang akan datang, kemudian sampaikanlah kami berada di bulan suci ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan rojak, bulan syaban, dan bulan ramadan itu mempunyai banyak keistimewaan. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu-waktu berada di bulan-bulan yang disebutkan tersebut, kita akan mendapatkan nilai-nilai keutamaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di bulan Rajab, di bulan Syaaban dan seterusnya dan seterusnya termasuk juga diantaranya Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah menurut beberapa riwayat keterangan di bulan Rajab ini ada satu peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada waktu satu malam yang beliau itu diajak oleh malaikat Jibril menumpangi atau menaiki kendaraan yang namanya kenapa bu kendaraannya nabi namanya Burak, diberangkatkan oleh malaikat jibril dari masjidil haram ke masjidil aqsa kemudian menuju sidrotul muntaha untuk mendapatkan wasiat-wasiat dan perintah yang peristiwa itu disebut dengan Isra' mi'rod menurut beberapa riwayat itu terjadi di bulan Rojak tetapi tidak ada kepastian di dalam keterangan riwayat yang lain itu terjadi di bulan Ramadan ada dua riwayat yang saya baca saya baca keterangannya menurut para ulama alitarik itu Isra' mi'rod terjadi pada bulan Rojab atau isrok Mirot itu terjadi pada bulan Ramadan nah kalau dua-duanya dipandang benar berarti Israq Mirotnya dilakukan dua kali bancah aneh penghpindu mbeto ambang aneh bulan Rojab ke bulan Ramadan sama seperti kita dapati keterangan ada peristiwa Nuzulul Quran terjadi tanggal pinten katanya tanggal 17 ramadan menurut banyak riwayat tidak ada ketetapan nuzul quran itu tanggal 17 tidak ada yang sahih yang menerangkan tanggal 17 tidak ada pokoknya nuzul quran itu turunnya al quran itu diterangkan di bulan ramadan jadi tidak ditentukan malam 17 mesti kita harus mengadakan peringatan Nuzul Qur'an Kemudian tanggal sekian Harus kita adakan peringatan Isra Mikrod Tidak ada ketetapan Hanya saja kita diberitahu Oleh banyak riwayat oleh Keterangan para ulama Peristiwa Isra Mikrod itu Adalah peristiwa yang benar Yang hak Beritanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan diabadikan di dalam Al-Quran termasuk ada satu surat yang namanya surat subhan sana pak subhan surat subhan atau surat bani israel atau juga namanya surat al-isra nonton ini jadi surat al-isra, surat bani israel atau surat subhan itu surat nomor 17 diabadikan di ayat, di surat tersebut ayat yang pertama subhanal ladhi asro abatihi lilam minal masjidil haram minal masjidil minal masjidil harami ilal masjidil akho salat zi barokna min ayatina innahu huwa sami'ul bashir subhanal ladhi asro biabadihi mahasuti Allah jadi kalau kita mempelajari Al-Qur'an Kulai Mutakan jangan mempelajari lewat Mbak Gogil okay? di Mbak Google itu ada terjemahan saya baca terjemahan buka di terjemah Arab Indonesia itu Subhana itu diartikan Haleluya. Subhana itu diartikan Haleluya. Haleluya. Allah di Asro yang telah menjalankan biabeti budak-budak. <laughs> Jadi subhan itu diartikan haleluya. Walaupun walaupun, walaupun artinya haleluya kalau bahasa Ibrani itu artinya puji Tuhan. Kalau bahasa Arabnya alhamdulillah. Tapi keliru penterjemahannya. Subhana itu bukan haleluya, bukan alhamdulillah, tapi itu maha suci Allah nah, makanya kita mempelajari Al-Qur'an harus berguru bersanak dan berguru tidak dengan sekedar kita membaca atar jamaah sebab nanti kalau kita belajar Al-Qur'an melalui terjemah itu nanti kita tidak akan mengetahui hakikat yang sebenarnya al-makna tafsir Al-Qur'an makna at tafsir Al-Qur'an al al harus ada gurunya atau ada kitab-kitab yang menerangkan, yang menafsirkan tentang Al-Qur'an supaya tidak salah dalam berbicara tentang Al-Qur'an sebab kalau orang berbicara salah dalam Al-Qur'an menterjemahkan salah, mengertikan juga salah memaknai juga salah Rasulullah SAW mengatakan Manqoro Al-Qur'an siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an biro'ihi dengan akalnya kalau toh benar, tetap dipandang salah kata nabi mak nar supaya ndaklah menempatkan dirinya tempat duduknya itu berada di neraka itu peringatan keras dari nabi sallallahu alaihi wa ali wasala subhana allazi maha suci allah yang telah menjalankan hambanya i abatihi maksudnya adalah rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah Lailan di waktu malam menurut riwayat malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajak Nabi menaiki kendaraan yang super cepat kendaraan itu disebut dengan al-buruk buruk itu kendaraan cepat ausak tabah nah, paling kuatnya dari tunggangan kendaraan binatang lebih kuat sebagian mufasirin itu menafsirkan buruk itu adalah alfarsu kuda tetapi jangan salah dalam menerimanya memahaminya sehingga digambar nonton gambar-gambar nonton mading-mading nonton tembok-tembok nontoniku niku niku buruk niku kuda bersayap berkepala manu Manusia, itu salah kaprah beliau, jadi tidak benar. Wallahu'alam, karena itu adalah perkara goib. Hu buruk itu adalah kendaraan goib. Kemudian Rasulullah SAW naik buruk bersama dengan malaikat Jibril. Minal Masjidil Haram, Ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hawlahu, yang Allah memberikan barokah keberkahan, banyak kebaikan aulahu di sekitarnya. Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menempuh perjalanan yang kalau ditempuh oleh orang-orang Arab jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari Mekah al-Mukaromah menuju Damaskus atau Iliyak kalau dulu namanya Iliyak atau Aliyah atau sekarang, kenapa? kenapa Pak? di Palestina, Masjidil Aqsa di Palestina itu itu jarak tempuh kalau naik kendaraan unta waktu itu ditempuh waktunya kurang lebih satu bulan. Jadi naik kendaraan berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil aqsa itu selama satu bulan baru nyampe naik kendaraan unta atau kuda. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan Nabi Muhammad Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu tidak sampai satu malam. Hanya satu malam, tidak sampai satu malam penuh. Itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sudah sampai. Tidak hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi dilanjutkan perjalanannya menuju Sidratul Muntaha di atas langit yang ketujuh jadi Rasulullah SAW itu melewati naik dunia naik yang pertama langit dunia naik di langit dunia kemudian langit yang kedua kemudian naik lagi langit yang ketiga, yang keempat yang kelima, enam dan tujuh langit itu di dalam Al-Quran disebutkan tingkatannya enten itu hadap sahabat asamawat, tujuh tingkatan langit nah ketika Rasulullah s.a.w. naik ke langit itu minta dibukakan salam terlebih dahulu lalu ditanya oleh malaikat penjaga langit siapa dia? dijawab Rasulullah s.a.w. naiklah Rasulullah ke langit yang pertama di langit dunia bertemu dengan Nabi Adam bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian, Nabi Adam merasa senang dan bahagia, karena bertemu dengan cucunya, Rasulullah Wasallam. Bincang-bincang, menunjukkan kesenangan dan kegembiraan, kemudian melanjutkan kembali bersama Jibril alaih salam naik ke langit kedua. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian naik ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Tiap tingkatan langit bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya, bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu dengan Nabi Harun, bertemu dengan Nabi Idris, kemudian ketemu dengan Nabi Musa, dan di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihis salam itu cerita yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Alaihi SAW dan itu adalah berita wo'ib yang kita itu hanya berkewajiban untuk beriman bukan untuk mempertanyakan gimana bisa naik langit dunia, langit kedua, ketika dan seterusnya apa tidak meninggal apa tidak berat, terus bagaimana tidak perlu bila Kaifah tidak perlu ada pertanyaan bagaimana berita yang disampaikan oleh Nabi SAW kewajiban kita orang yang beriman adalah beriman hanya beriman saja nah demikian juga ketika Rasulullah Alaihi Wasallam berada dalam Isra' Mi'rad isra itu perjalanan di waktu malam mikro itu dinaikkan ke langit sampai menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama perjalanan itu min ayatina kata Allah min ayatina kami memperlihatkan kepadanya min ayatina dari ayat-ayat kami ayat-ayat Allah ala kudratina maksudnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah selama perjalanan sampai menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala diperlihatkan oleh Allah keadaan-keadaan min ajaib dari keajaiban keajaiban min ayatilah dari tanda-tanda kekuasaan Allah ta'ala sehingga banyak keterangan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kisah, pada kejadian Israq dan Mi'raq. Di antaranya adalah Rasulullah Alaihi s.a.w. ketika sudah berada di atas langit yang ketujuh. Rasulullah itu mendapati ada satu sungai. Ada satu sungai. Itu di atas langit yang ketujuh. Di situ ada bangunan-bangunan istana dari bangunan Yakut dan permata-permata dan juga di sana itu ada burung-burung yang hijau, burung-burung yang toyun kodun, jadi burung yang hijau yang menyenangkan, yang tidak bisa dibandingkan dengan burung-burung yang ada di dunia sampai diterangkan di dalam hadis itu Rasulullah SAW bertanya Ya Jibril inna harat toir sesungguhnya ini adalah burung lana imun sungguh burung yang enak ini yang nikmat maka Jibril mengatakan Ya Muhammad orang yang memakannya Akiluh minhu orang yang memakan burung tersebut itu akan merasakan lebih enak lebih nikmat daripada daging-daging burung yang ada di, du, di dunia ini. Kemudian malaikat jibril berkata, ya Muhammad ada dari ayunahunhada ayunahunhada di sekitarnya ada sungai enten sungai tenggeri gunung sungai apa itu wahai muhammad sungai apa kita ngerti jadi malaikat jibril niku apa itu bedai iku kali apa sungai apa itu maka diberitahu juga oleh malaikat jibril ada al-kawasan ini adalah sungai Al kausar, Bapak Ibu muslimin rohmatulloh, sumerap surat Al kausar, gih, inna akto inna kal kausar, pasal lilirobika panhar inna shani akahual, nah, sebagian mufasirin Al kausar diartikan Nahrul kausar, Nahrul Hayah gitu, Allah diakto kalau iahu, yang Allah memberikan secara khusus Al kausar itu kepadamu dan juga li ummatika untuk umatmu siapa kaumus kaum muslimin untuk orang-orang is Islam Rasulullah s.a.w. itu melihat di situ pada sungai al Kausar niku menurut riwayat itu ada bejana-bejana ada tempat-tempat minum gelas-gelas atau piring-piring di situ tidak tanggung-tanggung bejananya itu aniyatut dab Bajannya itu gelasnya itu dari emas atau dari dari perak. Tentunya ini sangat langka. Enten gelas saking emas, pereng saking perak. enten. Jadi sudah disediakan. Mansariba minhu lam orang yang minum dari air itu tidak akan merasa kehausan selama lamanya itu keutamaan kalau kita diberi kesempatan minum telaga al-kawsa akhirnya Rasulullah itu ngambil satu caduan oh, satu caduan bahasa ini apa ya bahasa misalnya lah, apa Pak satu cawuan tunggal cawuan kemudian diminum maka rasanya ba'idha huwa ahla asal iroh silung ini Rasane niku lue enak, tinimbang madu nonton niku rasane air al -Kawsan. lebih enak daripada madu. padahal madu madu kolonjin nangane tumbas rekane murah. Panggil <tongan> dong, oh? masa botol rongate saya ketelongate saya gue nonton niku rongate saya ketimbang nge atau saya ketelongate madu nonton, dik orang kata sakit, dikawilin itu nih ini kok kayak gini yang cumpen, nonton lho nonton akhirnya kan suara gong rikom buatan turat sungainya saja itu sungai madu kemudian telaga al-kawusar tadi satu sosropan, satu minuman tidak akan kawusan selama-lamanya masya Allah rasanya lebih enak, lebih nikmat daripada madu wa asyadda ra'iha minas minal meseq kemudian baunya semerbak lebih wangi daripada bau minyak kasturi jadi baunya itu wangi, rasanya enak, minuman yang lezat itu adalah kenikmatan yang ada di surga yang diperlihatkan dan sudah dirasakan oleh rasulillah s.a.w. lu nonton niku lho pak bu ya Allah niku pun dahulah paman zuziha anin nar waud janah, kapot baza cinten tiang sing selamat saking neraka melebus warga bejo temen jadi orang yang dimasukkan ke dalam surga kemudian dijauhkan selamat dari neraka orang itu adalah orang yang berbahagia orang yang sangat beruntung itu adalah orang yang masuk surga maka kita harus punya angan-angan kita harus punya cita-cita punya permintaan kepada Allah agar kita ini diberi kemudahan dan kesempatan di akhirat nanti kita bisa masuk surga dan bisa berkumpul bersama di surga, amin ya rabbal alamin setiap tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat, di akhirat hanya ada dua tempat tinggal surga atau neraka, itu saja kita ini menempati tempat tinggal di mana jangan sampai kita ini berangan-angan dan berandai-andai sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang orang yang mereka itu masuk dan menjadi ahli neraka kemudian melihat tempat tinggal duduknya di surga lalu mengatakan lau hadani allah Kullu min ahlin nar ya adahu biljanah Faya lau hadani Allah lau an Allah Jangan sampai seperti itu Artinya apa? Setiap ahli neraka Orang yang jatahnya itu masuk ke dalam neraka Itu dia akan melihat tempat duduknya yang ada di surga Ternyata ditempati oleh orang-orang yang beriman jadi orang yang ahli neraka melihat tempat duduknya ditempati oleh orang-orang yang beriman. Lalu dia mengatakan lauan hadani Allah umpaman Allah niku maringi pituduh tementeng Seandainya Allah memberi hidayah kepada saya. Tak ngira awak iki mlebu neraka. Neraka karepe niku maksudnya hati hadis niku. Seandainya Allah memberi petunjuk kepada saya, nih saya saya tidak akan masuk ke dalam neraka. Demikian juga setiap ahli surga, min ahlil jannah, ya romak adahu minanar. Setiap ahli surga dia melihat tempat duduknya yang ada di neraka. Payahulu lalu dia mengatakan, laula an Allah Kenapa Allah tidak memberi petunjuk kepada saya? Ada laulanya. Kalau tadi tidak ada laulah, laulah an hadani Allah Kalaulah bukan karena Allah memberi petunjuk kepada saya, saya tidak masuk surga. Berhubung Allah memberi petunjuk kepada saya, saya masuk surga. Untung banget saya masuk surga, selamat dari neraka. Nah yang jadi persoalan, bagaimana cara kita itu masuk surga surga? Uristumuhah, imakuntum tak malun. Kata Allah, orang yang beriman umat Muhammad itu diwarisi surga dengan sebab apa yang sudah dilakukan dari amal-amal soleh. Wah malu sehingga Rasulullah memerintahkan wah malu amalan solikan beramalah dengan amal-amal soleh. Hilangkan rasa malas. Kurang jenengan ketahilangi malas. Kurang jenengan ketahilangi arah sarasan. Menghilangkan rasa berat hati untuk melakukan kebaikan, tujuannya satu: ridho Allah. Kita berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas, sehingga kita mudah untuk melangkahkan kaki kita menuju masjidnya Allah, menuju melakukan amal-amal. So, nah Nanek kulon jenengan kepingin suargo kulon jenengan kepingin jannatul firdaus maka kita ini harus bersemangat harus memupuk semangat untuk beribadah dan banyak melakukan amal-amal saleh. Tiro setiang wong kepengin mlebu swarga ning salat aras-arasen. Kepengin mlebu swarga ning ngaji nggih aras arasan Padahal njenengan niku jan-jane mung nenten kontraan kalih Gusti Allah niku jadi orang iman ini pun dikontrak kali Allah ta'ala innaullah hastarra minal mu'minin Allah membeli orang-orang yang beriman amwalahum wa anfusahum i'analahum dirinya dan hartanya dibeli oleh Allah dikontrak oleh Allah dengan surga nonton ini masalahnya kelonjen dengan purunah dikontrak kali suarga bu purunah pembahatan melebat suarga saya setua maka harta kita diri kita harus kita mudahkan untuk mengikuti apa yang diperintahkan, yang dilarang oleh Allah, mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, nek misale ngaji mawon aras-arasen, kontrahe telas. Salat jamaah di aras lak-lak kadang salat, kadang boten. Malah akeh gak Solateh, solat ing jadus mong solat jum, Jumat. Utowo mending timbangan nikah jadul nek wayai, Rioyo, Idul Fitri, Nabwa Idul. Ata, nganteniku kepingin melebu suar, suargo, giswargo nesinton, suargo nini <tuh> gue nggak, sih nggak ada sinten bu pak, sih nggak niku gusti, gusti Allah. Uristumuhah bima kuntum tak malun. Surga itu akan diwarisi kepada umat Islam dengan sebab amal-amal Wa malu akmalan Maka Rasulullah memerintahkan beramalah dengan amal-amal soleh. Ceng sergep maksudnya. Kalau diperintah inviru khifah wasikolan berangkat. Ada dengar umandang hayalah solah eh berangkat so. sholat. Solu fibuyutikum g sholat tengriomawon salah Selatan, masjid mengikuti seruan-seruan yang datang dari Allah yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi salam Kemudian ada kejadian yang lain, Bapak Ibu kaum Muslimin rahimakumullah, pada waktu israf mirat lenikuwahur Rasulullah kepanggih Pangke Cenengen Nahdul Kaushar sungai nabo Al kausar intensing yang, yang perlu keluar sampai akan ketika Rasulullah diberi kesempatan untuk menikmati al kausar bersama dengan umatnya waktu itu Rasulullah melihat ada banyak orang itu di nah nopo ngerti di ini diusir oleh malaikat diusir Buat tenang sal cedak, cedak kali telah kaal kausan Rasulullah SAW mengatakan ya Rob hum ummati ya Rab, hum min ummati dalam riwayat lain hum min asafi ya Allah mereka itu adalah umatku ya Allah mereka itu adalah sahabatku kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab betul mereka adalah orang-orang yang menjadi umatmu. tapi mereka itu mengaku-ngaku jadi umatmu. tetapi kamu tidak tahu. kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudah kamu wafat. apa yang mereka kerjakan sesudah kamu meninggal dunia, kamu tidak tahu. kalau mereka itu ternyata hanya mengaku-ngaku jadi orang islam kalau ternyata mereka itu hanya mengaku-ngaku jadi kaum muslimin tetapi amal perbuatan mereka tidak mengikuti sunnah yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi Wasallam. Itu pusat kali malaikat Orang oleh melebu suargo suar, lah kalau jenengan urun apa buatan nonton, nonton kateri melebu suargo tiba di diusir na'udhu bila'min dalih. makanya kalau kita jadi kaum muslimin jadi orang islam ya kita harus bilhaqiqah dohirun kana'u batinan kana benar-benar jadi orang islam secara dohir dan juga benar-benar jadi orang islam secara batin mengikuti yang diajarkan oleh syariat islam ini kemudian yang lain Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mirrod itu melihat ada orang-orang yang sedang berenang-renang di satu tempat lembah yang di situ berisi air Nek, ini ini kolam renang nge? teman. mana ada lembah Di nah, disitu ada orang berenang-renang dan air yang ada di lembah itu berwarna kemerah-merahan menurut para ulama disebabkan karena merah itu karena darahnya orang-orang yang terluka di neraka jahanam kemudian airnya berubah menjadi merah karena darah itu dan darahnya karena perjalanan waktu tambah rino, tambah wengi, tambah dino, tambah wulan tambah suwe, ini darah getih, ini suwe-suwe, ambune ambune seperti anus baunya tidak enak, tidak sedap kalau luka bertambah lama, bertambah parah, itu menjadi nanah membesar-membesar dan parah namanya nanah wuk, ngontor ni nah, di lembah itu airnya bercampur darah dan nanah wuknya ahli neraka kemudian ada orang itu dilemparkan ke dalam lembah itu berenang-renang, berusaha untuk menyelamatkan diri sampai berada di tepi lembah Di situ ada maliku jahannam ada penjaga jahanamnya, penjaga lembah itu. Masya Allah, diterangkan di dalam hadis, kemudian orang itu kelaparan, minta makan. Tidak ada sesuatu yang dimakan di neraka jahanam, kecuali apa? Salah satunya, mindori. Kalau dimakan, itu tidak bisa masuk ke dalam perut, dikeluarkan juga tidak bisa. Itu makanan neraka jahanam, yaitu dori kemudian kalau dalam hadis ini dikatakan makanannya apa ijarah min jahannam batu dari jahanam. jadi batu-batu itu diambil oleh para malaikat kemudian orang yang habis dari berenang-renang di lembah tersebut kemudian mulutnya itu di nopong ya nah nonton, cekal pasalannya nopong ya matung-matung, niki nopong di, nah nonton kata, sapi ini loh ya tapi di buka, di pari ini apa nih bu? nah di gelonggong, cuman penggelonggongan ini pakai batu dicuh jeli terus oleh wadu oleh malaikat itu nahudhubilamin, mendalik eh, ini mau nyuipi-nyopi, ledo eh, wadu ledo kerikil, rasa nebri pripun, Masya Allah, nahudhubilamin, dalik itu adalah makanan ahli neraka Lalu Rasulullah s.a.w. bertanya, "Man hum?" Siapa mereka itu ya? Ya Jibril, Rasulullah bertanya. Dijawab oleh mereka Jibril. Pun kaget ye. "Hum akalatur riba," ngoten. "Hum riba." Mereka itu adalah orang yang waktu di dunianya itu suka makan riba. Nanti di akhirat nanti akan dimakani Batu jahan, jahana susah, sedih dan sengsara. Itu akibat. Wis gara percaya, ora percaya nggih mboten mawon ketemu ten Persoalannya ini adalah perkara gaib yang kita ini wajib beriman. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah yang perlu saya sampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj Sesudah Rasulullah SAW itu berada di Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu syariat, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Rasulullah SAW, kaum Muslimin, yaitu sehari semalam 10, Yaumin walailadin, Komsuna salatan, sehari semalam wajib salat 50. Rakaat sehari semalam, asalnya nonton perintah niku Islamirat niku disuruh sholat sehari semalam tuh 50 sholatan, 50 rokaat. Kuat kamu buatin pulang jenggan 50 rokaat, 50 pak kali. Akhirnya Rasulullah SAW menerima perintah itu, kemudian turun bersama Jibril. Ketika turun bertemu dengan Nabi Musa, lalu ditanya bagaimana apa tadi yang diperintahkan oleh Allah, dijawab oleh Nabi saw. Perintahnya salat sehari semalam, pinten lima puluh kali, masya Allah. Kata Nabi Musa wih serah kuat, rakuat. Umatmu itu rakuat, pake monuwi, pinter itu. Salat suwengi, ping, loh ini kuat-kuat. Kenapa? kata Nabi Musa, Ya Muhammad, wallahi demi Allah, lakot rawadat bani Israel, awmi ala adna min hadha. Lawa saya dulu itu, loh, demi Allah, saya dulu itu sudah merayu-rayu, mengirim dan mengajak kepada bani Israel, untuk sholat 50 kali. Bahkan ala adna, lebih mudah daripada itu. Mereka itu, fahdu'abuhu, fatarakuhu mereka itu merasa berat, mereka merasa lemah, kemudian mereka meninggalkan salat. Jadi salat syariat salat 50 kali itu sudah berlaku pada masa Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka merasa berat salat yang sakit. Nonton niku. La umatmu, wahai Muhammad, fa ummataka, fa ummatuka, athasu wa kuluban wa abedanan La umatmu umurnya umatmu itu bersikar berkisar dengan umurmu jadi umurnya nabi umatnya umat Nabi Muhammad kita-kita ini berkisar ya seumur Nabi kita Muhammad SAW salam umumnya rata-rata, Pinten -rata. pak bu sekitar 60an 60 lebih atau 60 kurang rata-rata seperti itu kemudian fisiknya lemah, mentalnya juga lemah badannya juga lemah, penglihatannya lemah, pendengarannya lemah kemudian waliukhafif Angkar robdaq datang kepada Allah, minta keringanan dispensasi kalau 50 rokaat sudah kuat kaum muslimin tidak akan kuat 50 kali sholat itu uang limang rokaat ora dilakoni kadang-kadang yang lakonnya bisa ditinggalkan, bukti ini ini khayalah sholat di kota masjid yang ada di adan-adani Dewi di komat-komati i, di jamaahnya itu apa kita inginkan? apa-apa ini sholatnya yang yang sakit, nonton, masya Allah Akhirnya Rasulullah SAW menghadap kepada Allah dan pada hasil akhirnya Allah menyatakan tidak ada perubahan. Salat sholawatul Khamis salatnya 5 waktu menjadi kewajiban bagi kaum muslimin wajib setiap hari dan malamnya sholat lima waktu jadi bapak ibu kaum muslimin rahimahullah sholat lima waktu itu adalah kewajiban infirodi kepada Allah Ta'ala hubungannya langsung dengan Allah bukan dengan sesama manu manusia jadi kalau kita meninggalkan sholat itu nanti akan ditanya langsung oleh Allah nanti di akhirat kalau kita tidak sholat misalnya Tak sholat ya, nanti hubungannya langsung dengan dengan Allah. Pertanggung jawabannya besar kalau sholat e, sholatnya saja jelek itu akan ada pertanggung jawaban yang lebih buruk nanti di e, apa hisab hisab yang yang lainnya. Apalagi meninggalkan sholat, maka sholat ini jangan sampai ditinggalkan ini harus betul-betul kita perhatikan, baik diri kita sebagai orang tua, dalam keluarga kita, sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai anak dalam lingkungan rumah tangga kita, ayah ala sholat, monggo ditekakan sholat sholat lima waktu, yoga anak-anaknya diajari, dari yang sakit wacana ini di belajar Dibiasakan sholat lima waktu. Yang lebih utama sholatnya dengan berjamaah. Ini tahapan yang gisi penting penting jangkep, jangkep lima waktu. ditingkatkan male sholat berjamaah. Berja Itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi s.a.w Kemudian yang terakhir berita-berita yang terjadi pada waktu isra mikrod itu adalah berita goib dan semuanya adalah benar, walaupun tidak masuk akal, dan, walaupun tidak masuk akal dan beritanya itu berita goib semuanya, maka terhadap berita goib ini Allah dinayu minu nabil goib orang yang bertakwa itu punya kewajiban beriman kepada tentang hal goib Sebagaimana Abu Bakar Ashtiddiq, beliau mendapatkan gelar Ashtiddiq itu disebabkan karena pada waktu setelah kejadian Isra Mi'rot, orang-orang kafir Quraisy itu datang kepada Abu Bakar, dijadikan momen Isra Mi'rot itu untuk merendahkan Islam dan kaum Muslimin, menjatuhkan nama baiknya Rasulullah SAW datang kepada Abu Bakar mereka itu, beberapa orang orang Quresh itu, lalu mengatakan kepada Abu Bakar Ya Abbaqrin Halakafi Sohibika Ya Abu Bakar, kamu tahu bagaimana keadaan sahabatmu itu menurut ayatnya mereka dituduh Lama Jenun Muhammad itu adalah orang yang gila, kabare, kabar singkak waras-waras Kabar ini kusingkat masuk akal, sing nyeleneh-nyeleneh. Mending. Nyeleneh, Pakola Abu Bakrin berkatalah Abu Bakar. Awakola dalik. apa yang dia katakan? Apakah Muhammad mengatakan seperti itu? Mereka menjawab, naam iya. Jadi diceritakan oleh orang-orang kuras itu Muhammad begini berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqso satu malam. Padahal kalau kita tempuh jarak perjalanannya selama satu bulan ini Muhammad ngomong cuman satu malam saja bahkan tidak sampai satu malam ini. terus ceritanya aneh-aneh ini Muhammad ini waktu Isra Mirrod bertemu dengan keadaan begini dan begitu diceritakan ahli surga, diceritakan ahli neraka diceritakan apa ini sungai al kausar diceritakan ketika menghadap kepada Allah Ta'ala ini kamu tahu wahai hey Abu Bakar apa itu tidak gila itu itu tuduhannya orang-orang kures kepada rasulillah saw. Maka Abu Bakar mengatakan ashatu an naka ashatu anna rasulillah ashatu anna hurusulillah rasulullohissalallam. Saya bersaksi bahwasanya dia Muhammad itu adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Wa ashatu kata Abu Bakar la kola dalika lakot sodako, sungguh, saya bersaksi, sungguh jika adalah dia berkata seperti itu, maka Muhammad itu adalah orang yang benar, Masya Allah, ini Abu Bakar loh ya kemudian mereka mengatakan begini dan begitu membujuk kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar tetap mengulangi, bahwa Abu Bakar membenarkan berita yang disampaikan oleh Muhammad, bahkan kalau beritanya itu tidak masuk akal sama sekali Abu Bakar tetap mempercayai, Abu Bakar tetap beriman maka Bapak Ibu kaum Muslimin rahimahullah, inilah yang dimaksudkan al-haqiqotumin al-iman iman yang seben sebenarnya apa yang diberitakan, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW kewajiban kita adalah sami'na wa mendengar dan taat dan itu kita akan dibuktikan dengan ujian-ujian berupa perintah dan larangan-larangan mengikuti perjalanan waktu dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita ini mau toat kepada Allah, menjalani perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah atau tidak, itulah bukti iman kita yang benar. kalau kita memang mengaku beriman, maka kita akan berusaha untuk menyempurnakan ketoatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan cara mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan itulah yang disebut almutakun orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala oke, muki-muki, naos niki, datusakan tambahan ilmu manfaat panggil klonjenengan datusakan angsal ridhoni kusti Allah subhanahu wa ta'ala Rahmat dan karunia-Nya tercurah kepada kita sehingga kita diberi kelonggaran dan kemudahan untuk itibāk kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kulukulihada, wa astagfirullahalilakum, walhamdulillahirobbilalamin, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.